Seperti ini, Mereka tidak akan bahagia Mereka akan hancur Siapapun yang bertanggung jawab Menjadikan suamiku seperti ini Akan digigit ular dan kalah jengking Semoga mereka menjadi mangsa cacing ah. Kenapa kau datang kemari Jika ingin menangis Harus kemana lagi Kau tidak ada di rumah. Aku tidak punya uang untuk membayar gaji pekerja. Mereka mogok kerja, tidak mau bekerja, dan sekarang ladang hampir tandus. Mereka bersedia bekerja setelah gaji dibayar. Aku harus memujuk manajer untuk bertahan selama beberapa hari. Jika tidak, dia juga ingin berhenti bekerja. Tidak ada yang mau meminjamkan uang. Kalau dari mana aku dapat uang, Pak? Kita kehilangan segalanya. Jika panen hancur, kita akan kelaparan, Pak. Aku harus kemana lagi? Aku harus pinjam uang pada siapa? Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau ini dibiarkan, maka aku akan kelaparan. Hey, dia. Suruh mereka untuk memanen ladang kita Apa maksudmu? Mana mungkin aku gadaikan rumah dan ladangku? Rumah dan ladangmu? Apakah itu warisan ayahmu? Jika tidak jual rumah dan ladang, lalu jual apa? Jangan marah pak Aku akan lakukan perintahmu Aku hancur Dari raya kau tidak ada di rumah Tidak punya uang Tidak ada ketenangan Aku benar-benar benci dengan duali Kau mulai merengek <tuh> lagi di sini Hah? Pergilah, kau pulanglah -pulang. Jangan membuat aku kesal. Siapa yang tahu, aku akan segera kembali. Dan aku akan membalas mereka yang sudah memejarakan aku. Mereka harus membayar mahal. seher kadang di dunia ini ada keajaiban dan putra kita kundan akan dibebaskan dari penjara anak dua hari lagi lalu kenapa kau? Oh, tidak ada aku, hmm? ada putra kita uruslah dia dengan baik dan saya akan diwali dengan meriah mahal pada nimboli, nimboli putri dari keluarga ini jika memberi sesuatu pada anak perempuan harga tidak terlalu penting tapi nilainya yang penting Mereka pikir siapa bisa seenaknya karena mereka kami Tidak. Kasih sayangku tidak diperjualbelikan. Mereka tidak bisa merebut putriku selama aku masih hidup. Tidak. Bu Anandi, ada telepon. Malam malam ada telepon untukku dari Kamli. Sepertinya dia dalam masalah. Kamu Ayo Itu teleponnya. Kamli, kenapa kau telepon malam-malam? Semuanya baik-baik saja? Ada masalah dengan Urmi dan Puskar? Bibi semua baik-baik saja, tapi pamanmu... Pak... Pakan pa Hayalal dia jatuh sakit, Bibi. Baru saja ada telepon dari desa Saroda. Kata mereka paman Bibi sedang dalam keadaan kering. bertemu lagi dengan keponakannya bi jadi dia ingin bertemu bibi pamanku ingin bertemu denganku di saat terakhirnya aku harus segera pergi ke sana Bu Manggala Semua baik-baik saja di Jalrah Bu Anandi Pamanku sedang sakit keras Di desa Saroda Aku akan pergi bersama Nimboi Bu Manggala, sebaiknya jangan mengajak Wimboholing. Iya, Bu Manggala, yang dikatakan Anandi benar, entah berapa lama kau akan tinggal di sana. Lagi pula, anak-anak mudah tertular. Kau benar Bu Anandi Tapi Nimboli tidak terbiasa Jauh dariku Aku juga mencemaskannya Aku tidak ingin meninggalkannya Bu Manggala, jangan cemas Aku akan memberikan ponsel Agar kau bisa bicara dengan Nimboli Kapan saja Lagipula Nimboli bersama keluarganya Kemasi saja barang-barangmu sopir akan mengantarmu ke sana mereka tidak paham kecemasan mereka akan curiga kalau aku sampai baiklah aku akan berkemas tolong jaga Nimboli tampuk seperti itu Aku lihat kau sangat bahagia Aku yakin kau tidur di sebelah putrimu semalam Dan kasih sayang yang kau curahkan pada Nimboli akan berpengaruh besar padanya Tunggulah, dia akan segera menerimamu sebagai ibunya. Ibu, ibu, Nimboli. Ibu, ibu, ada apa nak? Di mana ibuku, penyihir baik hati? Panggil ibuku. Panah, katakan padaku. Tidak penyihir baik hati. Di mana ibuku? Dia tidak ada di sini, Nak. Dia sedang pergi ke Saroda. Mengapa dia pergi ke Saroda? Pamannya sedang sakit, jadi dia pergi untuk menjenguknya. Meninggalkan aku sendirian di sini? Oh. Tidak, Nak. Nenek sudah bilang, anak-anak tidak boleh mendekati orang yang sakit, hah? <tuk> Kami di sini bersamamu, kan? Kau tidak sendiri. sudah sudah jangan menangis dan katakan ada apa apa yang terjadi penyihir baik hati kalung yang nenek berikan kepadaku kalung itu hilang bagaimana kalung itu bisa hilang nah Kau pasti menyimpannya di suatu tempat, lalu melupakannya. Coba ingat-ingat di mana kau menyimpannya. Tidak, penyihir baik hati. Aku tidak pernah melepasnya dari leherku. Aku bersumpah. Uh. Uh. Ya, kita pasti akan menemukannya. Kita akan mencarinya, ya. Ya, pasti ada di sini. Jangan menangis. Ayo, mari kita cari di semua kamar. Kita pasti menemukannya. Ayo, nah. ayo, ayo. ayo. ayo. ayo. Pastikan jumlahnya benar. Eh, tunggu dulu, Bu. Pertama, berikan akta tanah dan rumahnya. Biar aku periksa dokumennya, lalu kau bisa menghitung uangnya. Setelah suamiku bebas dari penjara, kami akan langsung membayar hutang ini lalu akan mengambil surat-suratnya jangan khawatir bu surat-suratmu akan disimpan dengan aman. Jangan lihat kemari Kau akan mengetuk uangku Apa yang kau pikirkan? Aku tidak bisa selamat jika kau tidak memberikan uang Hah? Kau bisa pergi Baiklah, salam Salam Ini bu, sekarang ini milikmu Tidak waras Kenapa kau memberikan surat-suratan aku kepadanya Ini hanya bisnis bu Dokumen akan diberikan kepada orang Yang meminjam uang Dan uang yang aku berikan kepadamu Itu adalah miliknya Dia yang meminjamkan uangmu Itu sebabnya aku bilang Dokumenmu pasti akan aman Baiklah bu Aku pergi dulu Salam bu. Ibu tidak perlu merasa terkejut Ibu Aku melihat Ibu menemui pria itu Saat dia menceritakan segalanya Aku merasa sangat terkejut Bagaimana Ibu bisa melakukan semua ini Rumah ini milik leluhur kita Ibu Dan Ibu akan menggadaikan ladang yang kita miliki Sejak berbagai generasi Memangnya apa hak Ibu? Tanah ini bukan hanya milik ayah dan kundan. Setelah kakek, ini adalah properti ayah dan pamanku. Setelah pamanku tiada, hak dari propertinya milik bibi. Dan tanpa izin dari bibi, ibu mencoba menggadaikan tanahnya. Lalu apa pilihanku? Hah? Ladang sudah siap untuk dipanen, Tapi para buruh tidak mau bekerja. Sebelum mereka dibayar Jadi apalagi yang bisa aku lakukan Selain menggadaikan rumah dan ladang Dari mana aku mendapatkan uang untuk membayarnya Katakan Ibu bisa kan meminta uang dariku Aku lebih baik tiada daripada meminjam uang darimu Dan dengar Kundan akan kembali besok Dia yang bisa memberimu pelajaran.